Sahabat Alkitab, ada satu pertanyaan yang masuk ke redaksi Alkitab 1 Menit. Pertanyaannya singkat, apakah perpuluhan itu adalah uang dalam perjanjian lama? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di Whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, persepuluhan dalam perjanjian lama umumnya berupa hasil tanah dan ternak, bukan berupa uang. Pada prinsipnya, kita menyisihkan atau menguduskan 10% berkat atau keuntungan yang dianugerahkan Allah. Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi, pada prinsipnya, persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan, kudus bagi Tuhan. Nah, yang menarik adalah, walaupun persepuluhan dalam perjanjian lama bukan berupa uang, namun, persepuluhan dari hasil tanah dan ternak tersebut dapat ditebus dengan uang. Bagaimana caranya? Mau tahu? Kita baca imamat pasal 27 ayat 31. Tetapi, jikalau seseorang mau menembus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. Jadi caranya adalah menebusnya dengan membayar harganya